Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, kembali lagi di channel bola dunia. Belum kesampaian ke Indonesia, ke Surabaya aja. Surabaya memang memiliki sejuta kisah. Ada beberapa cara untuk berlibur ke kota metropolis ibu kota Jawa Timur ini. Bisa berwisata kuliner serta wisata alam. Salah satu cara untuk berlibur di Surabaya adalah dengan menjelajahi spot yang bergaya mirip luar negeri. Loh emang ada, jangan salah. Banyak sekali tempat menarik di Surabaya. Namun seperti biasa, sebelum masuk ke pembahasan, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terus share juga ke teman-teman kalian. Oke nih guys, kita langsung intip aja inilah 10 tempat wisata Surabaya yang punya spot keren bak luar negeri. 1. Jalan Tunjungan Terdapat spot ala Eropa di Jalan Tunjungan, tempatnya samping Hotel Majapahit. Memiliki desain jalan unik didominasi warna kuning dan lukisan artistik. Pemkot Surabaya berambisi untuk menjadikan jalan tunjungan sebagai jalan meliboronya Surabaya Menurut wali kota Surabaya, Tri Risma hari ini Dulu kawasan jalan tunjungan layaknya kota mati Namun sekarang jalan tunjungan jadi lebih hidup 2. Ya, Hotel Majapahit yang penuh sejarah Masih terletak di jalan tunjungan yaitu Hotel Majapahit Hotel mewah yang juga bersejarah ini Punya bentuk bangunan yang unik mirip luar negeri, masih ingat dengan peristiwa perobekan oleh Arek-Arek Surabaya? Peristiwa ini terjadi di hotel ini, loh. Saat itu, Arek-Arek Surabaya bergegas ke atas hotel dan merobekkan bendera Belanda, lalu menyobek bagian berwarna biru untuk mempertahankan merah dan bagian putih. Hotel itu dinamakan Hotel Merdeka atau Hotel Independence, kemudian berganti-ganti nama menjadi Hotel LMS. Hotel orangnya... Hotel Yamato Hotel Hotaru Meskipun sekilas seperti luar negeri Hotel ini mempunyai interior yang khas Indonesia banget 3. Monumen Jalit Veva Jayamahe Kalau Amerika punya Patung Liberty Surabaya punya Monjaya Yang terletak di kompleks timur ujung semampir Monumen Jalat Vefa adalah monumen yang melambangkan kekuatan dan kejayaan laut Indonesia Monumen ini memiliki perpaduan bangunan unik Yaitu perpaduan menara pisa dan patung yang berdiri Patung tersebut sosok perwira TNI Angkatan Laut Berbusana khas upacara, lengkap dengan pedang kehormatan Terlihat seperti sedang menerawang ke arah laut Serasa siap menantang gelombang dan badai di lautan Sungguh filosofis bukan? 4. Atlantisland Kali ini adalah Disneylandnya Surabaya, yang terletak di Kanjuran Park, Sukolilo. Memiliki arsitektur yang menarik dan pastinya keren, terinspirasi dari Universal Studio Singapura. Jadi nggak usah jauh-jauh ke Disneyland lagi nih guys. Tiket masuk untuk dewasa Rp125.000, sedang untuk anak-anak adalah 100 100000 Masih cukup murah dengan fasilitas yang juga lengkap, bisa berenang dengan wahana keren. 5. Pagoda Tianti belum diketahui banyak turis, kali ini adalah destinasi mirip negara di Asia Timur, seperti Jepang dan Cina. Adalah pagoda Tian Ti yang berada di wilayah wisata Kenjeran Park, Surabaya, bagian timur. Pagoda megah ini bisa jadi tempat foto-foto atau berpiknik pik ria. Ditambah lagi, banyaknya ilalang dan tanaman di sekitarnya, membuat suasana dan nuansanya tidak seperti di Surabaya. 6. Gedung Empire Palace Data keunikan bangunan ini adalah di kubahnya yang khas dan bergaya Maroko sehingga mudah dilihat dari jarak cukup jauh. Gedung pertemuan 11 lantai ini selain punya desain unik, juga memiliki interior yang bergaya Eropa. Di kubah paling atas biasanya untuk kegiatan pesta. 7. Hutan Bambu Keputih Kali ini adalah wisata gratis, yaitu hutan bambu keputih. Untuk warga Surabaya dan sekitarnya yang butuh referensi wisata baru, unik dan asik, maka hutan bambu ini bisa menjadi destinasi yang tepat. Hutan ini sebenarnya hutan bambu biasa, untuk meningkatkan pariwisata maka dijadikan sebuah destinasi wisata. Hutan bambu keputih memberikan nuansa khas Tiongkok ataupun Jepang. Bahkan wisatawan menganggap hutan ini mirip dengan hutan sagano yang ada di Tokyo, Jepang. 8. Kolosium Clubhouse Seperti namanya, wisata yang berada di kota-ibu kota Jawa Timur ini berbentuk kolosium mirip sekali dengan kolosium di Roma, Italia. Tempat ini terletak di wisata Bukit Mas dan memiliki berbagai fasilitas, antara lain lapangan basket dan tenis, lapangan bulu tangkis, playground, tenis meja dan kolam renang yang terbuka untuk umum. Pengunjung juga dapat berfoto di bangunan yang ikonik tersebut. 9. Potung Buddha Empat Wajah Spot kali ini juga nggak kalah unik karena bernuansa Thailand Merupakan patung budang empat wajah yang terletak di salah satu sudut pantai Kenjeran yang populer Patung ini mengacu pada monumen berbentuk serupa Thailand yang berada di Altar Erawan, Bangkok 10. Pojok Tirai Bambu Masih di seputar Kenjeran Park, ada juga spot menarik yang ala negara tirai bambu Cina. Penggunaan ini tidak terlalu besar namun yang unik adalah arsitekturnya, terletak di antara reimbunan. Spot ini tak kalah keren dengan bangunan yang jadi ikonik. Berfoto di spot ini membuat foto menjadi lebih artistik. Gak nyangka kalau ternyata ada di Indonesia ya. Nah, itu dia beberapa destinasi wisata kebanggaan Surabaya yang mirip sekali seperti luar negeri. Buat teman-teman yang belum subscribe, jangan lupa subscribe ya. Thank you.